Assalamualaikum adik-adik kakak sekarang sedang ada di ladang bantu kakak cari mainan yuk wah wah wah Wadidaw, kita langsung ketemu dengan mainan berwarna hijau apa itu ya kita ambil. oh ini mainan buaya coba kita mainkan oh bisa bunyi Bagus sekali, adik-adik. Ya Oke, kita ambil, kita masukkan. Kita lanjut, adik-adik. Ada mainan apa lagi ya? Wah, wow, ada mainan apa itu? Ada mainan pancing-pancingan. Ada ikannya juga berwarna-warni. Bagus sekali, teman-teman. Ayo, kita ambil mainan pancingannya. Wah, nyangkut adik-adik. Oke, kita ambil adik-adik. Sudah ada mainan yang berwarna-warni. Berwarna hijau. Berwarna kuning. Kita cari lagi. Ada apa, -apa lagi ya kira-kira? Wow, ada bola adik-adik. Ada bola kaki Ada bola basket Bagus sekali Kita ambil Wah ini udah hampir penuh Main Mainannya sudah banyak adik-adik Kita lanjut ya Mainan apa lagi ya Kira-kira ya Masalah nih kakak nih Ada mainan apa lagi ya Kira-kira adik-adik ya dasar nih kakak nih, wah apa itu warna merah ya? Wonderful, bagus sekali. Oh, ini topeng Spiderman. Mainan topeng Spiderman teman-teman. Oke, kita masukkan. yang seru ya adik-adik kita cari lagi yuk wow apa itu ya oh ini mainan pedang adik-adik bagus sekali berwarna kuning pedangnya berwarna putih ini hanya mainan ya adik-adik ya ini terbuat dari plastik bagus untuk mainan Oke, kita ambil. Oke, lanjut tadi kedip. Wah, wow, wah, wow, wah, wow. di sini ada banyak sekali mainan. Wah, ada jajanannya juga. Wah, ada mainan mobil-mobilan. Ayo. Hei tayo, hei tayo, di abis kecelama melaju melambat, tayo selalu senang. Yang tersangkut adik-adik, kita ambil ya. Apa lagi ya kira-kira ya? Wah, ada mainan pesawat. Berwarna kuning Aku sini Kedik Oke, kita ambil Sudah banyak mainan warna-warni Berwarna kuning Kita cari lagi Ada apa lagi ya Wah Ada mainan Buldoser sedang mengangkat tanah, teman-teman. Buldosernya juga berwarna kuning. Bagus sekali. Kita masukkan ke ember, oke. Nah, apa lagi ada adik, adik ya? Wah, ada mainan kereta barang. bagus sekali berwarna-warni ada yang warna kuningnya juga sudah ambil ya adik-adik ya sudah banyak wah ada banyak sekali jajanan adik-adik ada permen ada permen lolipop permen milik kita Permen susu, kita ambil. Wow, ada Yupi, ada permen Yupi Sea World. Bagus sekali adik-adik. Ini karakter hewan laut Yupinya. Nyeleng enak, manis lagi. Ah, oke kita ambil. Wah, wow, ada permen strawberry permen yupi strawberry warnanya pink oke kita ambil ada biskuit bentuknya bulat-bulat bagus sekali warna-warni Oke, kita ambil. Wow, ada permen kacamata. Nah, bentuknya kacamata. Warna-warni, adik-adik. Oh, masih ada, ternyata, adik-adik. Ini bentuknya bola, ya. Oh, ternyata ini coklat berbentuk bola. Oke, sudah banyak, nih, adik-adik. Sampai ketemu lagi di video kakak berikutnya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih ya, Wassalamualaikum. Dadah.